Bola gawang lawan revolusi sepak bola Indonesia. Sebuah tekanan kali ini, mampu kiper wow! shooting keras masih dapat diblok, ditangkap dengan baik saya oleh Arif. Ya, dimulai serangan dari sektor kiri penyerangan mereka, kemudian berpindah memindahkan bola dan sekesisi kanan di sana ada yang kosong bebas berdiri bebas. Sudah di dalam kotak penalti sudah diambil kali ini, Caceres. Oh, tipis aja Ya, mendapatkan uh, kita lihat Lukas Lukas tumbuhan Buat kali ini ya, kita lihat uh, keberaniannya melakukan Shooting dan juga kecilianya melihat posisi penjaga gawang Tetapi sayang masih uh, sedikit menyamping di Mister Gawang Ya, lepas dari Kamen kali ini peluang dari Persigo Shooting masih dapat ditangkap dengan baik oleh Arik Kapan? Baik sekali kontrol dilakukan, meskipun kaki sebenarnya terlalu tinggi, melakukan syuting, tapi masih tepat atau masih bisa diantisipasi oleh Arik. Nah dia syuting dari aku dia Atau tidak bisa atau tidak pandai mengelola ritme permainan. Ya, dan inilah dia kick-off babak kedua di Stadion Warguetan. Saya dan Bunga Anggir akan kembali mencoba memandu Anda para pecinta Sporwan untuk menyaksikan laga. Oh, sebuah syuting kali ini. Sebuah peluang buah... sepak pojok dari Zainul Arifin dan membawa tim tamu unggul dari tang tuan rumah apa yang terjadi Bung Angri inilah yang harus diwaspadai sejak awal oleh sang pelatih lukas tumbuhan seharusnya ya ketidakcermatan dalam mengantisipasi uh, bola mati dan juga Tidak, tadi ternyata, sebenarnya ternyata, ada deflection ya, ya. ketika Blikoy tadi mengenai kaki dari Heri Kuswanto. ya betul sekali sehingga bola uh, langsung justru bergulir masuk uh, ke gawang Adam ya sehingga mengubah skor menjadi satu 0 Ya, kita juga bisa melihat bagaimana pergerakan dari Muhammad Adam yang memang. Udah salah langkah ya? Ya tentu ya. karena ada faktor defleksi di sana Sehingga memang dia antisipasi bola tidak tepat Karena mengenai pemain belakang dari Persiku Sehingga akhirnya justru bola masuk ke gawang sendiri, sendiri. Kita lihat salah satu ya. bagaimana antusiasme dari para supporter Dengan berdandan dengan ya ini khas macan muria ya Kali ya. dari Persiku Kudus Sebuah peluang agus antiko masih agus antiko berada di dalam kotak penalti agus antiko mencoba melakukan tendangan oh masih gagal untuk mengejar ketertinggalan musa sudah diambil sebuah peluang Kudus berhasil menyamakan kedudukan. Akhirnya Kudus, siapakah yang menjadi pencetak gol menyamak kedudukan? Kita bagaimana supporter Macan Muria tampak bergembira. Akhirnya Bung, gol juga tercipta, gol pertama di musim ini bagi Persik Kudus tercipta dan menyamakan kedudukan. Ini adalah sebuah tentu hal yang sangat positif. Kita lihat tadi bagaimana dari sebuah bola mati yang di crossing ke tengah lantas uh, tidak bisa dihalau oleh Arif. Wow, ya? oh, ah, tampaknya bung. Kita lihat bagaimana dua legion asing yang memberikan kontribusi pada laga kali ini tampaknya. Kita lihat bagaimana umpan dari seorang Musa, memang seorang superstar kali ini dia bung. Betul sekali. Bagaimana ini bola cukup bagus dan tentu ini ada kesalahan dari Arif yang maju. Karena prinsipnya adalah ketika kiper maju, dia sudah harus yakin bahwa Lukas Tumbuhan dengan ekspresi pertama kalinya bisa mencetak gol, eh, merayakan kegembiraan anak asuhnya bisa mencetak gol, pan, bola berhasil disambar oleh Bitcoin, oh, dan peluit panjang telah dibunyikan oleh Wasit Kusprianto di Stadion Wargoeta, dimana akhirnya Persiku bermain imbang satu-satu dengan Persitara. Jangan kemana-mana, para pecinta sporowan, karena... Divisi Utama Liga Indonesia akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.